Hati-hati dolar Australia, USD berada dalam fase konsolidasi. Bias harian pergerakan dolar Australia, USD terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia US diterus bergerak ke atas dan menembus level 0.72448 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada titik 0.72732. Sekian analisa forex untuk tanggal 7 Januari tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212